Selamat pagi, kita sekarang ada di modul Wim Hof 2. Tapi ada pertanyaan, saya akan jawab dulu, nggak apa-apa. Ya. Pak Jarot apakah Wim Hof 1 tanpa Wim Hof 2 bisa membuat tubuh alkali dan menyembuhkan kanker? Sudah pasti kalau menyembuhkan kanker tidak bisa. Ya. Wim Hof 1 hanya satu dari 12 modul. Padahal sembuh dari kanker tidak hanya soal alkali. Bicara alkali, Wim Hof 2 lebih dahsyat dampaknya. Jadi nggak cukup, ya nggak cukup. Olahnya Wimbledon satu itu hanya secuil, itu baru pendahuluan. Wimbledon satu itu hanya latihan dasar untuk menuju Wimbledon dua, ya. Jadi yang justru paling pentingnya sebenarnya adalah Wim 2nya Wimbledon dua nanti saya akan jelaskan gunanya, ya. Tapi Wimbledon satu, Wimbledon dua pun nggak cukup karena Wimbledon itu menyembuhkan orang kanker dengan modulnya banyak sekali. Modul 12 satu dua itu disebut metode dasar. Lalu ada lagi ice bathing yang saya skip karena ribet untuk menjelaskan dan mengajarkan ice bathing itu mandi air es Lalu di ribov sendiri ada namanya main focus. Nah main focus ini di dalam pelajaran saya itu sama dengan sebenarnya yang dari John Kabat-Zinn. Seperti body scan, water breathing, whiskey breathing, inner healing, luka batin, saat image Ini areal psikologis perasaan. Kalau olah nafas bimbof satu atau dua saja, lalu tubuhnya alkali, ya itu baru satu bagian langkah untuk membunuh kanker. Padahal masih ada yang namanya sistem imun, hormonal harus imbang, uh, On-off-nya sel pembunuh kanker natural killer sel harus diaktifkan, dan itu tidak bisa ketika hatinya kacau, denyut jantungnya kacau, sedangkan denyut jantung tidak disembuhkan dengan BIMHOF yang satu dua. Tapi harus BIMHOF yang main fokus, jadi BIMHOF itu harusnya main fokus vimvolve. Cuma main fokus BIMHOF ini jarang ada di YouTube-nya, karena itu modul berbayarnya BIMHOF. sehingga kalau mau ngambil dan mengajarkan ulang pun nggak boleh. Tapi modul yang serupa atau sama ada di John Kabat-Zinn. Soalnya kenapa saya ajarkan olah nafas untuk ketenangan batin. Kalau bicara kanker malah yang Gavrilah, Titik Puspa nggak pakai Wim Hof, ya dia hanya pakai John Kabat-Zinn, metode yang Bisky Breathing, nafas segitiga. Itu aja juga sembuh, gitu ya. Tapi kalau bicara esensinya maka sebenarnya Wim Hof ini memang karena beda aliran. Orang yang sembuh dengan Vimvov banyak, tapi itu bukan hanya dengan satu dan dua, apalagi cuma satu. <laughs> kalau sembuh itu butuh 12 langkah, ada baru satu langkah gitu. Ya mungkin lima tahun baru sembuh gitu ya. Kalau 12 langkah, ya tiga bulan sembuh. Jadi nggak bisa ya. Membuat jus pro dengan jeruk lemon. Eh, kalau jeruk lemon nggak usah dibikin jus ya, diminum aja. Karena jeruk lemon gulanya rendah, jadi bikin jus pro tuh tujuannya apa sih? Merendahkan gula. Minum lemon vitamin C, vitamin C nggak nambah dengan difermentasi, jadi tidak semua buah cocok difermentasi. Tomat ya nggak usah, ngapain? Tomat harus dipanasin. Jadi kalau jus pro ya terutama malah yang mau itu kalau mau sebenarnya yang, di, yang difermentasi itu buah-buah yang berasa manis. Salah, salah, gulanya udah rendah, ngapain difermentasi? gitu ya, jadi yang gulanya tinggi supaya gulanya menjadi rendah gulanya sendiri menjadi makanan dari probiotiknya sehingga probiotiknya berkembang biak karena kita butuh probiotiknya probiotik yang berkembang biak akan jadi mikrobium dalam tubuh kita sehingga kita punya pabrik obat di dalam tubuh kita jadi tidak serta merta semua buah difermentasi ya fermentasi bagus tapi juga jangan gila fermentasi sama semuanya difermentasi ya enggak ya jadi perlu ngerti kalau saya jeruk mau tak fermentasi jeruk lemon gitu mau diapain gitu ya kecuali misalnya Tujuannya bukan jeruknya, madunya yang mau difermentasi dikasih kulit lemon. Nah Itu menggunakan probiotik yang di dalam kulit lemonnya sebenarnya. Sehingga madunya akan terfermentasi dengan mikroba yang ada di dalam kulit lemon. Jadi menggunakan mikroba alam. Untuk mengurangi gulanya madu. Sehingga madunya yang vitamin, mineral, enzim, antioksidan dalam madu tidak rusak, karena tidak ada pemanasan, tapi gulanya jadi turun. Karena walaupun madu yang bagus kan bukan gulanya madu tapi propelennya, antibiotiknya, antioksidennya, gula ya gula mau gula madu, gula nasi merah ya gula juga kita perlu turunkan ya. Hari pertama tes pH 5,4, hari kedua tadi 5,8 ya, naik pelan-pelan ya. -pelan. Nanti pasti bisa 7 ya. pH urin itu memang sebenarnya antara 5 sampai 8, fluktuatif. Tapi kalau pH urinnya 7 udah pasti darahnya 7,3 itu dijamin pH urin dan pH darah berbeda tapi mengindikasi. ya. Oke, saya baca lagi, Pak, saya baca dari di Google, pH urin alkali 7 ke atas bisa jadi tanda infeksi bakteri. Nah, kalau pH darah itu idealnya 7,35 sampai 7,45 ya, itu idealnya di situ. Nah, sebenarnya pH urin harusnya ya kalau sama ya gini. Yang paling saya sering pakai jelaskan itu adalah darah itu kayak nyuci baju, urin kayak sampahnya. Pasti lebih asam. Tapi kalau kita bukan tanpa makan apa-apa, ya, jadi nggak ada suatu kimia yang dimasukkan, maka kita hanya menggunakan nafas, maka yang terjadi pH naik itu karena oksigen. Bukan karena bakteri, bukan karena racun. Ada orang juga yang dari awal malah pH-nya urinnya 8, itu namanya alkalosis. Ya, itu juga bermasalah ya, ketinggian tapi jarang ada orang punya penyakit alkalosis di mana pH-nya ketinggian. Mayoritas minum kista kanker diabetes kalau dalam grup khusus diabetes, dalam grup khusus kanker, maka laporannya pH-nya 5, 5,5, 5,5, maka olah napas itu paling aman menaikkan pH tanpa memasukkan sesuatu. Jadi tidak akan membuat misalnya terus eh, jadi ada bakterinya, malah bakterinya mati dengan oksigen, ya. Jadi eh, pH-nya menjadi ideal pH darah karena pH darah itu tidak fluktuatif. Tapi untuk menjaga pH darah tidak fluktuatif maka metabolisme dilakukan. Nah, tapi orang miyokista kanker bisa tes pH darah. Ya. Tes pH darah sebelum program diabetes, kita kanker coba ke laboratorium tes pH darah awalnya berapa? Nanti pasti pasti naik ya pH darahnya. Nah, sekarang Pak Promek untuk mencuci sayur bisa, encerkannya seribu kali. ya Satu liter air dikasih satu mili Promek, itu sudah jadi desinfektan dengan persentase kill 100% terhadap sembilan jenis patogen yang dites. Kalau ada patogen lain yang dites, ya saya yakin akan mati juga, tapi tes terhadap sembilan macam patogen itu sudah dahsyat banget beberapa produk desinfektan kimia itu biasanya hanya dengan satu uji terhadap satu patogen aja sudah lolos dapat SNI, SNI dengan koefisien fenol misalnya berapa? Koefisien v di bawah satu enggak layak sebagai desinfektan. Nah, menariknya kayak ekoenzim, romik itu 4 koefisien V0. Percentage kill-nya terhadap bakteri 100%. Ya, jadi tinggal direndam aja 10 menit, ya. Itu eh, apa namanya? hasil uji itu titik kontaknya ya 5 sampai 10 menit ya, tapi lima menit pun sudah mati hampir 100%. Kalau ada hasil lab uji ya, lab uji mikrobiologi IPB. Jadi saya menguji ekoenzim karena saya kenal pemilik Promek, saya turut tes dia juga ke lab IPB ya. Dalam 10 menit 100% mati. Oke. Di luar konteks Wim Hof. Nanti pertanyaan berikutnya setelah praktek kita fokus di Wim Hof ya. Nah. Sekarang saya mau jelaskan apa gunanya olah nafas Wim Hof yang metode 2. Metode Wim Hof 1 saya berikannya lewat tutorial YouTube ya yang di grup 43 49 sampai 53 kita skip dua modul. Regenerasi sel sama Wim Hof 1. Ini silakan disimak ya. Wim Hof 1 kayak belajar berenang. Bimbof Hof 2, kayak belajar menyelam air. Orang bisa mati enggak belajar menyelam? Bisa. Orang bisa sakit enggak? bimbof Hof 2, bisa. Serangan jantung? Bisa. Rumah sakit? Bisa. Apa bahaya Wim Hof 2? Otak bisa rusak. Kalau belum, latihan bimbof Hof 1. Karena bimbof Hof 2 ini kita seperti orang menyelam air. Anda menyelam air enggak bisa naik, mati. Ya, Bim Hof 2 ini kita akan latihan paru-paru, latihan olah nafas, setelah minimal satu minggu bimbof Hof 1 atau minimal kalau pakai alat saturasi saturasi Anda harus minimal 98. syukur so sudah bisa 100. Dan kalau berawal 95 udah jadi 98. Berawal 96 udah jadi 98. Berawal 97 udah jadi 99. Saya olah saturasi saya sebelum olah nafas napas 9594. Saya termasuk sakit paru-paru lama ya, selama SD sakit paru-paru 67 tahun. Sampai dua tahun lalu ternyata paru-paru saya masih bermasalah dengan saturasi yang rendah di bawah 95 disebut hipoksia, ya 90-95 hipoksia di bawah 90 sudah hiperhipoksia bisa otak rusak. Makanya kalau yang punya oximeter yang modern ini punya saya udah jadul udah sudah tujuh tahun yang beli tahun sekarang ini nanti kalau 92 udah bunyi bip bip gitu ya di rumah sakit di oknam, alatnya terhubung dengan juga mengukur saturasi. Maka begitu 92 bunyi tititit dokternya datang, susternya datang. Wah saturasi 92 pasang tabung oksigen. Jadi di bawah 92 itu bahaya. Nanti kita akan berlatih saturasi kita 70. Gimana nggak bahaya? Ya kita akan berlatih saturasi turun ke 70. Maka teman-teman harus bertahap turun dari 100, 90 dulu, 80 dulu, 70 dulu, sampai 60. Saya sudah bisa sampai 50. Nah apa gunanya nih? Ya kayak orang menyelam air, apa gunanya? Gunanya orang yang menyelam air itu paru-parunya makin kuat. Nanti saya akan terangkan gunanya. Tapi saya jelaskan dulu bahayanya. Waktu saturasi rendah, jantung akan berdetak lebih kencang. Maka berbahaya buat orang orang yang ring jantung, punya penyakit jantung, punya aritmia yang jantungnya ke atas. Aritmia itu jantung di bawah 60 atau di atas 100. Ya dalam kondisi lari ya kita 110, treadmill ya 120, tapi kalau duduk denyut jantungnya 110, nanti bimob dua ini ngelihat dulu aja, jangan ikut ikutan. Atau kalau ikut, tak kasih tahu caranya. Waktu tahan nafas sekuatnya, kalau belum beli segera beli oximeter. Saya termasuk yang menyarankan kehati-hatian, walaupun di kelompok lain mungkin diajarkan langsung aja praktek gitu ya. Tahu-tahu ada yang lari ke rumah sakit jantungnya bermasalah. Jadi karena waktu oksigen turun saturasi turun tubuh mendeteksi tubuh kekurangan oksigen dia pacu lebih cepat walaupun ada yang denyut jantungnya aman-aman saja bahkan nggak naik terlalu nyata saya biasanya dari 90 begitu bimbo 2, 2 naik ke 100 nah masalah naik di atas 110 berhenti mulai nafas lagi pelan-pelan jangan dipaksakan ya jangan dipaksakan sekali lagi bimbo dua ini kayak orang menyelam menyelam bisa mati ya bisa kalau belum bisa berenang makanya harus bimbo satu dulu Latihan mimboh satu sampai nanti saturasinya bisa 100. Kan mimboh satu itu, Anda bernafas 200 kali. Ya, makin lama makin pelan, makin lama makin pelan. Nah, sampai hitungan ke berapa? Anda saturasi 100. Harusnya, kalau saya, indikator apa tolak ukur saya? Pada hitungan yang ke 50 Anda sudah bisa saturasi 100. minimal 98. Kalau yang awalnya sembilan puluh ya aman. Ya, Anda bisa langsung mimboh dua. Tapi yang bermasalah dengan saturasi, Anda harus bisa saturasi 98 pada tarikan yang ke-50. Kenapa? Karena nanti kita akan lepas tarik seperti bimbof 1 45 kali. Lalu tahan nafas. Nah, Waktu tahan nafas itu, saturasi akan turun. Karena tahan nafasnya setelah menghembuskan. Lalu tahan. Yang pemula, menghembuskannya bisa sedikit. Tapi pasti saturasinya juga turunnya cuma sedikit. Padahal justru latihannya, Saturasi kan turun, berbahaya, berbahaya ya. Orang di bawah 92 aja kalau rumah sakit pasang tabung oksigen. Kenapa pasang tabung oksigen? Karena COVID, paru-paru, asma, sehingga saturasinya turun, sesak nafas, saturasinya turun, turun bermenit-menit berjam-jam ya. Bahaya pasang tabung oksigen. Tapi sekarang ini kayak kita nyelam air berjam-jam, nggak bisa renang lagi ya, mati. Tapi kita sudah olah nafas, bimbof satu di mana kita bisa melihat saturasi kita naik dengan cepat. Ya, sehingga nanti kalau kita tahan nafas, lihat oximeternya turun, gitu ya. Kalau buangnya habis, tahan, nanti lihat saturasi turun. Tapi kalau nggak habis banget, cuma, hah, ya nanti mungkin dua menit baru turun. Kalau dua menit, kita lalu workshopnya berapa lama, gitu ya? Tahan dua menit, tiga menit, baru mulai lagi. Maka kita buang habis lalu tahan 40 detik 50 detik 60 detik jadi untuk pemula ini saya anggap kita ini para pemula cukup dengan 3 rit saja ya jadi tahan nafasnya nanti dengan 3 rit ntar saya buka file audionya dulu ya tapi akan saya jelaskan panjang lebar ya uh, audio ya. kita akan belajar tiga rit bimbos juga mengajarkan bahkan kalau perlu satu bulan ya kecuali yang paru-parunya nggak bermasalah saturasi nggak bermasalah maka dalam satu minggu dua minggu Anda sudah bisa e, mau langsung masuk ke enam rit. Kalau yang ada minum kista kanker diabetes nanti sampai masuk ke dua belas rit, ya dua belas ronde dalam satu kali praktek. Ya, nah saya diabetes ya saya harus praktek sampai dua belas rit metode dua. Ya metode satu itu hanya persiapan menuju metode dua. Nah saya jelaskan praktisnya dulu nanti baru latar belakang kenapanya saya putarkan youtubenya biar lebih jelas ya tapi sekarang uh, bimbo dua itu secara praktis gimana sih kita bimbo satu dulu ulangi lagi bimbo satu tarik nafas lepaskan bimbo tarik hidung keluar mulut ya nanti baru ada mind focus, body scan inner healing dan seterusnya tarik hidung keluar hidung mulut ditutup untuk tersenyum tapi modul dasar ini tarik hidung keluarnya mulut ya bimbok satu kan begitu 200 kali tapi makin lama makin pelan-pelan ritmenya nah bimbok dua dibalik 15 kali kita tarik cukup pelan 15 kali yang sudah sering latihan, harusnya waktu 15 kali itu saturasi sudah 99 atau 100. Lalu kita lebih cepat lagi, 30 kali. Kalau di Youtube, ya diajarkan cukup 30-40 kali. Kenapa saya tambahin 15 kali pelan-pelan? Untuk memastikan, saya orang yang mau aman. Ya, saya nggak mau ada korban. Saya tidak mau ada orang menyelam dan gak bisa naik. Maka 15 kali pelan-pelan itu untuk memastikan saturasi kita sudah cukup tinggi. Demikian juga setelah kita tahan nafas, masuk ke yang kedua, kita pelan-pelan. Karena metode tarik nafas pelan-pelan ini penyerapan oksigennya maksimal. Setelah 45 kali totalnya, 15 kali pelan-pelan, 30 kali lebih cepat, ya lalu kita tarik nafas sekuat mungkin. Kalau tangannya mau begini boleh, sekuat mungkin. Tahan sebentar, lalu buang. Buang habis setelah dibuang tahan jadi buangnya tahan tahan itu nggak narik nggak lepas kayak hidung tutup mulut tutup ya tapi kita nggak usah tutup hidung tapi jangan bernafas. tahan 40 detik setelah tahan 40 detik tarik nafas tahan 15 detik ya sebenarnya antara 15 sampai 25 tapi kalau Bim Hof bilang hanya 15 saya pakai Bim Hof. makanya di komunitas lain diajarkan 25 kali Bim Hof bilang maka akan saya mengajarkan apa yang gurunya ajarkan. Bimpo hanya bilang kira-kira lagi, tidak ya. usah tepat, 15 detik. Kenapa ditahan? Supaya paru-paru nyerap oksigen. Setelah itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan paru-paru nyerap oksigen? Tujuannya supaya saturasi kembali naik setelah ditahan tadi turun. Nah, nanti teman-teman kalau yang punya oksimeter, waktu di habis ditahan, kita tarik, saturasi masih turun karena waktu kita tarik nafas oksigen ke paru-paru. Udara ke paru-paru. Oksigen diambil, pindah ke jantung, dipompa sampai ke jari-jari. Makanya sampai di jari-jari ini bisa ada jeda 1 atau 2 menit. nyampainya ke sini. Jadi jangan kaget kalau udah tarik nafas kok satu saya masih ke bawah terus, masih masih bergerak turun gitu ya. Sampai nanti kita bisa 4 ronde, 5 ronde, sampai 12 ronde waktu kita nahan sampai 2 menit nanti kelihatan. Ya bahwa ketika ditahan mendekati dua menit aja kita belum tarik nafas saturasi udah naik kita belum tarik nafas loh karena kayak tubuh melepaskan oksigennya untuk kebutuhan itu jadi kayak orang tuh punya survival spirit kayak bisa bernafas dalam kondisi anaerob atau mungkin bakteri anaerobnya melepas oksigen itu masih misteri tapi yang pasti orang tahan nafas tidak bernafas saturasi bisa naik itu juga menjelaskan kenapa penyelam bisa menyelam cukup lama nah kalau saturasi nanti turun, ya, apa yang terjadi? Teman-teman akan nge-fly atau pusing. Jadi metode Wim Hof 1, 200 kali alkali tubuhnya. Tubuhnya alkali karena oksigen dalam darah yang mengedar ke seluruh sel tubuh. Bahkan selnya alkali. Dalam orang kanker, ada sel kanker. Sekitarnya alkali, apalagi 3 bulan. Alkali dalam arti 7,35 darah 7,45 maka kankernya bisa mati karena saya kanker bisa mati oleh lingkungan, oleh lingkungannya ya. Nah, di mana alkali itu bukan cuma urin sebenarnya ya sampai urinnya aja alkali karena seluruh tubuh kita itu alkali, darahnya alkali, sel-selnya alkali. Jadi tubuh kita alkali lewat mekanisme metabolisme yang diatur lewat olah nafas. Nanti akan saya jelaskan. Nah, dalam metode Wim Hof 1 kita tarik lepas, tarik lepas, metode Wim Hof 2 Setelah kita tarik lepas, kita tahan nafas. Waktu kita tahan nafas, saturasi turun, sehingga saturasi akan fluktuatif. Fluktuatifnya saturasi ini kayak latihan paru-parunya. Begitu kekurangan oksigen, tubuh kelaparan oksigen, dia akan menyerap apa yang bisa diserap. Maka paru-parunya, begitu kita tarik nafas, dia akan menyerap lebih cepat. Nah, ini kayak latihan lama-lama kalau teman-teman yang misalnya sebelum latihan olah nafas, kayak saya saturasi saya karena pernah kaku paru-paru orang yang kena covid paru-parunya ada bercak putih ada long covid ada asma di mana paru-paru bermasalah saturasi sembilan belas nanti olah nafas naik sembilan lima 96 97, sampai lama-lama 99-100 Itu dengan satu bulan biasanya sudah tercapai, kalau latihannya sering. ya Jadi latihan Wim Hof II ini melatih kekuatan paru-paru, kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen. Nah Lebihnya apa lagi? Gunanya apa lagi? Kita berhipoksia ini. ya Berbahaya dengan saturasi meluncur ke bawah sampai 50-60, tapi yang awal jangan. ya Supaya nggak meluncur ke bawah, maka nahan nafasnya sekuatnya. Kuat 30 detik, 30 detik. Kuat 20 detik, 20 detik. Kuat 60, 60. Nanti teman-teman bisa kayak saya sampai kuat 120 detik, dua menit, menahan. Setelah buang, ya. Nah, karena kita tahan nafas saturasi turun, kalau minibus satu, lagi, kebanyakan geringingen. saya lagi-lagi, kebanyakan gergingan. Saya gergingan, saya kesemutan, itu biasa. Sikat terus, gitu ya, sampai nanti enggak gergingan lagi. Minibus satu pusing, hati-hati, anda nggak sehat. Kalau 200 kali bernafas gitu pusing, 100 kali aja atau dikurangi 150. Masih pusing, 100. Masih pusing, 50. Sampai bisa 200 Anda siap Reebok 2. Enggak pusing lagi. Kalau gringingan enggak apa-apa ya. Saya gringingan, Pak, enggak apa-apa. Saya, saya nggak enggak Pak. Coba lebih semangat, bernafas satunya. 200 kali ya. Sampai berkeringat keringatnya keluar, keringatnya asam, kecut, asin, tergantung metabolisme masing-masing. pH-nya naik, kankernya mati. gitu ya. Jadi perlu semangat. Kalau Wim Hof 1 ini, Wim Hof ini memang Wim Hof 1-2 itu semangat. Kecuali Wim main fokus, Mata ditutup, tangan dibuka, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung, sama dengan modul saya, nanti di modul 3, dan seterusnya. Ya. Nah, Wim Hof 2. Wim Hof 2, kalau nggak kuat, sekuatnya aja ya, jangan paksain diri, karena nanti begitu saturasi turun, anda selama ini saturasinya nggak pernah di bawah 90, tiba-tiba 89, anda akan pusing, akan gleam, kalau Vimpov berkata you will be knock out, kayak orang dipukul kepalanya, pua gleam gitu ya, nah itu biasa, kenapa? Pertama kali anda merasakan saturasi di bawah 90, nanti besok 90 nggak gleam, begitu 80 gleam. Nanti 80 yang geliang, 70 pada geliang gitu ya. Kalau 60 ya siapapun juga udah berkali-kali latihan akan geliang juga. Bahaya, Pak. Ya bahayalah. Bahayanya kalau Anda saturasi turun 70 tidak bisa naik. Nah, sakit. Otak Anda rusak. Otak Anda rusak. Kenapa? Saturasi di bawah 92 aja kalau di rumah sakit harus pasang tabung oksigen. Anda bermain tahan-tahan nafas sampai 80 nggak bisa bisa naik-naik. Kayak orang menyelam, nggak bisa naik, ya mati. Jadi, olah nafas ada bahayanya nggak? Kalau saya menekankan berkali-kali, ada bahayanya. ya Walaupun di tempat lain mungkin nggak dijelaskan sampai menekankan bahayanya. Kalau saya orang mau serba hati-hati. Orang tidak perlu takut belajar berenang kalau ada pelatihnya. Anda nggak perlu takut Wimpov 2 kalau Anda ikuti instruksi saya. ya kalau sebenarnya di di grup udah ada penjelasan begini, yang bahaya itu kan dapat audionya lalu dikirim ke temannya, nih lah belajar ini nggak dengerin penjelasannya ini, udah ada masuk rumah sakit, masalah jantung gitu ya, masalah rumah sakit, mulai pikun, serba lupa, otaknya ngeblank, kenapa kekurangan oksigennya kelamaan. Jadi makanya suruh beli oximeter. Saya belum beli pak. Pokoknya kalau begitu gelieng, segera tarik nafas sampai anda nanti mampu gleeng coba udah punya oximeter kan 60 nih kalau guling tak tahan gimana ya gitu kok bisa naik ya gulingnya hilang ya nah anda kayak orang menyelam lalu bisa menguasai keadaan anda nggak takut yang banyak kan takut menyelam lalu takut ah udah hilang kendali ya jadi tidak perlu takut tapi supaya aman makanya bertahap tiga hari dulu saja tahannya 40 detik, 50 60 itu pun nggak kuat secukupnya Nanti baru 4 rit, 5 rit, 6 rit, sampai 12 rit, sudah cukup. Karena 12 itu paling tidak sudah 1 jam. Sehari tiga kali, sepanjang hari tubuh Anda alkali. Sehari sekali aja kalau yang tidak ada minum kita kanker, diabetes, tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan PH, ya nanti yang bimbof ini satu kali aja Sedangkan malam hari, bisa yang olah nafas ketenangan batin. nah Sekarang untuk yang olah nafas BIMBOF dua ini, Kenapa sih pakai ditahan-tahan? Apa gunanya? Saya akan putarkan video singkat, ya. Nanti saya akan jelaskan lagi sebentar. Saya akan putarkan, oke. Ada tiga, tapi saya akan tunjukkan dulu juga asalnya, ya, supaya teman-teman bisa belajar sendiri. Sebenarnya, ya, guru yang baik tidak membuat muridnya tergantung sama gurunya. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Kemarin saya ke Lampung, bertiga, saya, Kak Seto, profesor, Pak Munif, bertiga, kita ngajar. 250 orang di hotel tapi yang ikut streaming lewat zoom itu sembilan ribu dan satu orang harus bayar seratus ribu untuk dapat lagi zoom ya dan itu pun yang ikut sembilan ribu orang memang kalau berbayar kadang-kadang malah semangat ya saya pernah saya belajar olah napas bayar loh saya tanya panitia yang daftar berapa orang 400. yang ikut zoom berapa 390. ratus sembilan bayar seratus ribu <laughs> kalau sekarang gratis yang ikut dikit banget itu <laughs> Ya, emang kalau digratiskan orang malah mikir, jangan-jangan nggak bener nih gitu ya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ilmunya dari mana ya. Tapi bahasa Inggris nggak apa, apa nanti ada ada gambarnya kok. Masuk ke YouTube ya, masuk ke YouTube ketiknya Wim Hof Studi. Bisa juga Wim Hof Breathing ya, nafas atau olah nafas Wim Hof juga kalau mau yang muncul dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai kata Studi itu yang muncul ini adalah YouTube-YouTube dari sisi ilmiah, dari klinik, dari rumah sakit, dari fakultas kedokteran, dari seorang researcher, analisator, analisator ilmiah, yang penasaran dengan pernafasannya Wim Hof, lalu orang sedang berolah nafas Wim Hof, dan di rumah sakit, dimonitor pH darah. Jadi bukan pH urin, ya kan, karena pH urin sama pH darah berbeda, tapi pH urin mengindikasi. Kalau anda mau beli alat yang mengatur bisa cek pH darah yang lebih bagus lagi, tapi dengan pH urin sudah mengindikasi ya. Tapi kalau di rumah sakit ya yang dikontrol betul-betul pH darah. Yang ini yang involve ice bathing, jadi masuk ke dalam bak mandi diisi es buah tuh sebanyak mungkin. Karena kalau praktek mereka ke gunung salju sampai ke wilayah salju yang minus 27 derajat dan mereka tidak patok mereka tidak pilang. Wim Hof, 30 tahun, 40 tahun, nggak pernah patuh, nggak pernah pilek. Ya, dia tinggal di Eropa, mandi, mandi nggak pernah air panas, termasuk di musim dingin. Bahkan kalau musim panas, dia penuhi bak mandinya dengan air es. Nah, kalau yang diketik itu Wim Hof Studi, nanti yang muncul itu penjelasan-penjelasan ilmiah. Teman-teman yang butuh penjelasan ilmiah, ketik aja ya Wim Hof Studi. Banyak sekali ya, kenapa autoimun sembuh, kenapa kanker sembuh, kenapa... Aritmia sembuh dan sebagainya. Nah saya akan putarkan yang pendek-pendek untuk sebelum kita praktek paling nggak punya dasar teori. Ya, sebentar saya stop dulu, saya pindah file. Apa sih gunanya kita bermain-main saturasi sampai minus Eh sampai 60 gitu ya, 70, 80. Kalau saya sudah bisa sampai 60. Kalau anda lihat Instagram saya, YouTube saya, saya sedang bimbing dua sampai tangan saya gemetar. Karena saturasi saya, 60, enggak masalah. Kenapa? Untuk tarik nafas, tahan, lalu lepaskan. Tarik lagi, lepas lagi, dengan cepat, 100 lagi. Jadi, kayak orang yang menyelam, naik lagi. Itu saya tahu, kok, dalam hitungan 15 kali tarik nafas, sudah sampai di atas, kira-kira gitu ya. Jadi, nah, dengan berkali-kali begini, nanti kalau teman-teman mencoba tiga kali, maka nanti akan kelihatan ya. Tadinya bimbof satu dua ratus kali saya 150, baru saturasi 100. Nanti coba ya Wim Hof 2, tarik nafas 45 kali tahan nafas lalu tarik lagi 45 kali tarik nafas. Nanti nggak sampai baru 30 kali udah 100. Yang kedua yang pertama mungkin belum 100% persen saturasinya. Nanti begitu ini 12 belas rate ya Anda bayangin metode. Makanya jadi pertanyaan pak kalau saya metode Wim Hof satu bisa nggak sembuh nggak bisa. Kanker hanya dengan metode BIMBOV-1. Anda kayak makan pil 1 12 dosis. Metode BIMBOV-1 ini hanya persiapan untuk BIMBOV-2. Sebagai menu utama. Nanti baru 2 jam sekali, karena waktunya pendek, hanya 15 menit, BIMBOV-1, BIMBOV-1, BIMBOV-1, mau 6 kali, enggak apa-apa. 7 kali sehari, enggak apa-apa. BIMBOV-2, sehari 3 kali boleh, yang punya masalah minyum kista kanker, dan mau sama banyak punya masalah PH. Kalau sudah mulai terkendali, cek sebulan, cek ke lab laboratorium pH darahnya berapa udah tujuh oke okay. timbaw 2 nya ini sekali sehari 12 belas liter salbinya variasi berbagai metode yang akan diajarkan kalau grup ini perlu diajarkan dua metode yang bawf dua siang-siang satu nanti belajar lagi nah kalau itu praktek pagi hari kan sudah belajar Autonomic nervous system olah nafas ucapan syukur itu malam hari enak langsung tidur gitu ya nah sekarang balik ke bimob dua lagi apa gunanya ya saya share screen yang pendek-pendek aja dari serial Bim Hof Studi ya nah, saya coba dulu videonya. soalnya enggak ada sebentar salah bukan yang ini itu nanti yang apa ngapola ini dulu boleh juga nggak saurut jadi ini orang olah napas bimbo tiga rit lalu alatnya di sampingnya ini untuk memonitor saturasi pH darah ya, bukan pH kencing pH darah ya dan denyut jantung karena ini di rumah sakit untuk dianalisa apa yang terjadi. Nah, maka dalam 60 detik saja, hiperventilation itu sel-sel dalam tubuh membuka. Banyak gula nggak bisa masuk ke sel tubuh karena sel tubuhnya kayak tertutup. Sel-selnya sehingga gula nggak bisa masuk, oksigen nggak bisa masuk, maka saturasinya rendah. Nah. Ini eh, tadi angka-angka ah, saya lupa baca tulisan-tulisan di sebelahnya ya. Itu adalah eh, yang hijau jantung 85 detik. Yang warna ungu saturasi saturasinya naik. Okay. Ya. Jadi eh, waktu read yang kedua itu sempat turun Waktu tahan nafas tentunya ya Waktu tahan nafas sampai 84 ya Kita lanjutkan lagi Nanti kan kita tiga Ini yang 60 detik tadi Yang berikut yang masih satu Saya cepetin aja Nah ini berarti sudah Yang ketiga Nanti akan saya jelasin lagi eh, Lewat penjelasan Ya Oke, kalau lihat saturasi ini, yang di angka layar ini memang kecil, ya, tapi sudah menunjukkan angka 100% Ya, ketika persiapan mau tahan nafas, ya, nah, waktu itu dia, tadi dia, kalau begini, dia pas tahan nafas, ya. Tahan nafasnya cukup lama ya. Saya mencanakan cepetin lagi. Ini dia kalau ditulisan di sini sudah turun saturasinya sampai 56. ya. Ketika dia menahan nafas cukup lama. Bahkan turun sampai 46. puluh ya. enam Tadi saya sempat saya baca juga sampai 46. Tapi pH-nya bisa dilihat naik ke 7,5. pH darah ya, pH darah ya. pH darah ideal sebenarnya 7,35 sampai 7,45. Kalau dia naik kelebihan sedikit pun enggak masalah ya, nanti akan akan turun lagi ke normal, ke ideal. Ya. pH darah 7,35 ke atas sampai 7,5 itu kanker mati dan Anda tidak perlu minum air alkali, nggak perlu minum sodium bikarbonat. Ya, kalau mau nambah ya tambah sayuran hijau, tambah dengan vitamin B kompleks maka bakteri mati saturasi tinggi karena adanya oksigen bukan karena adanya bakteri bakterinya malah mati oke ini menunjukkan yang Wimhoff 2 dan dimonitor di rumah sakit terhadap pH darah ya, saturasi dan denyut jantung. Denyut jantung enggak dibahas karena memang tidak berubah secara nyata. Tapi bagi orang tertentu biasanya waktu denyut dan waktu pH saturasi turun, maka denyut jantungnya naik. Maka itu harus hati-hati untuk orang yang punya masalah jantung. Nah, sekarang apa sih gunanya? Ya, saya putarkan video lagi yang menjelaskan apa gunanya, nanti saya jelaskan lagi ya. Saya share lagi videonya dari YouTube Bimhof Study mengenai olah nafas, terapi intermittent hipoksia. Jadi kayak intermittent fasting, itu kita puasa makan. Tapi tahan nafas itu istilahnya kayak orang puasa bernafas, tapi hanya beberapa detik. Ya. Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to three researchers, William Kalin, Peter Radcliffe, and Greg Semenza. These researchers help reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability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 EPO a hormone that stimulates the creation of new oxygen-carrying red blood cells jadi ketika orang berolah nafas uh, bimbo dua lalu tahan nafas mengalami hipoksia tubuh mendeteksi atau saya ini dulu ya tubuh mendeteksi kekurangan oksigen jadi saya kasih bahasa sederhana Oksigen itu bahan utamanya diambil dari udara. Di mana oksigen diambil oleh tubuh? Di paru-paru. Jadi paru-paru itu kayak pabriknya oksigen. Oksigen diambil dari udara, tapi siapa yang mengikat hemoglobin darah? Protein darah namanya hemoglobin, dia pegang itu oksigen. Sebagian oksigen juga terlarut dalam darah. Tapi mayoritas, bahkan dikatakan 98 itu diikat hemoglobin. Tapi juga ada oksigen terlarut, ya 2-3 persen. Nah ini, kalau olah nafas oksigen terlarut inilah yang lebih cepat lagi naik jadi pabriknya oksigen di paru-paru sudah diambil oksigennya oleh darah hemoglobin maka darah ini kan ke jantung nah jantung ini saya sebut gudang pusat distribusi lalu bagaimana oksigen bisa sampai ke sel-sel tubuh maka oleh jantung dipompa dikirim ya pabriknya paru-paru gudangnya di jantung Lalu, yang ngangkut ngangkut siapa dong? Treknya. truknya hemoglobin. Gitu ya? Nah, tubuh kita ini, kalau disederhanakan, tubuh kita cerdas. Kalau dipanjangkan, metabolismenya begini, begini, begini, begini. Oke, saya pakai bahasa sederhana: tubuh kita itu cerdas. Waktu kita tahan nafas, saturasi turun, tubuh berpikir, bukan hanya otak ya, ya keseluruhan tubuh ini. Wih, oksigennya kurang. Apa yang dilakukan kalau begitu? Kirim lebih cepat, maka dajungnya berhenti lebih cepat, ya, supaya segera nyampe. Itu ya. Wah, kekurangan nih, makan nanti nih. Kalau gitu, waktu kita tahan nafas, maksudnya oksigen itu nggak habis ya. Kita buang, tahan itu paru-paru masih ada oksigen. Ketika tubuh mendeteksi kekurangan oksigen, eh, produksi lebih cepat. Ini jadi kayak paru-parunya dilatih untuk mengambil oksigen lagi, lagi, lagi, lagi, maka paru-parunya berkembang. Ya, maka olah nafas dub 2 ini memperbaiki paru-paru. Harus kerja lebih bagus, kerja lebih cepat, nangkap lebih efektif, gitu ya. Kalau perlu dicu, dikembangkan, paru-parunya membesar. Waktu kita push up, tangan kita sakit, nggak pernah push up. Kita tarik nafas, kadang dadanya sakit karena kita nggak biasa ngembangin nafas, dada sampai besar, tapi lama-lama sakitnya hilang dan paru-paru kita kuat. Tapi kita lanjutkan olah nafasnya. Tahan nafasnya. Dari 40 t, 50, 60, 70, 80, karena ratenya makin panjang gitu ya, tunggu mikir, loh ini paru-parunya pabriknya udah diperbesar, kok masih kurang oksigen? Kalau begitu uh, jalannya dilebarin, nah, pabriknya paru-paru, gudangnya jantung, jalannya apa? Pembuluh darah. Maka nanti di YouTube-nya bisa dilihat. Bagaimana dengan animasi dijelaskan, olah nafas pembuluh 2 ini sering membuat pembuluh-pembuluh darah baru muncul. Sehingga stroke kenapa sembuh, kebas kenapa sembuh. Dulu ada orang operasi, kebas nggak bisa merasakan, sekarang jadi merasakan kembali, karena muncul pembuluh darah baru yang dipicu kekurangan oksigen yang terjadi berkali-kali, karena kita tiap hari latihan, tubuh berpikir memaksa dirinya untuk membuat jalan yang baru. Termasuk juga membesarkan jalan, maka pembuluh darahnya melebar. Itu kenapa tekanan darah tinggi bisa turun, karena pembuluh darahnya melebar. Setruk bisa sembuh. Jadi panjang sebab akibatnya. Kita latihan olah nafas, kita tingkatkan lagi. Dari 6, 3 rit, 6 rit. Dari 6 rit, 12 rit. Tahan nafasnya dilamain lagi. Saturasinya rendah lagi. Tubuh berpikir. Pabrik sudah diperbesar paru-parunya. Jalan sudah dilebarin Bahkan buka jalan yang baru makanya kebas-kebas sembuh gitu kan apalagi yang harus bisa dilakukan kalau gitu truk yang mengangkut diperbanyak makanya orang yang olah napas bimob dua ya, bimob satu nggak ada efek ini makanya pak saya bimob satu bisa sembuh nggak Kakak, bisa <laughs> itu baru pendahuluan dengan bimob 2 maka hemoglobin diperbanyak itu bu berpikir bahwa ini truknya kurang kalau gitu diperbanyak truknya Makanya ada waktu itu orang yang kontak saya, Pak, saya hemoglobin saya cuma 9. Ya, tanya dokter, normalnya berapa, rendahnya saya, berapa? Saya bukan dokter, saya dokter. Yang diatur logika saya, yang saya pelajari logika saya, runut dan cara belajar. Tapi harap tahu ya, saya bukan dokter, tapi dokter. <gitu> tapi kalau belajar, ya cepat. Oke, kalau gitu, berani enggak? Enggak usah pakai suplemen apa-apa, olah nafas. Sebulan kemudian, tiga minggu malah waktu itu dia kontak saya, Pak, Hemoglobin saya udah tiga setengah pak hanya dengan olah nafas karena memang teorinya begitu hemoglobin akan meningkat makanya orang yang tekanan darah rendah sembuh tekanan darah tinggi juga sembuh karena nggak pakai obat semuanya dibawa ke netral ya nanti dalam modul-modul selanjutnya saya akan ajari kalau saya denyut jatuhnya tinggi rendahin gimana bisa diatur saya kerendahan mau naikin gimana bisa diatur makanya aritmia sembuh Insomnia sembuh autoimun sembuh kanker sembuh karena yang kita betulkan mesin tubuh kita. Tapi sekarang kita bicara Rimboff 2 dulu. Maka Rimboff 2 ini juga memicu pertambahan hemoglobin. Yang hemoglobin rendah, silahkan cek lab, hemoglobinnya berapa. Ya, kalau disuruh makan ini ini ini coba enggak usah dimakan. <tuh> ya> Supaya tahu bahwa ini murni karena hal ini kalau mau ya kan ditambah dengan makan itu lebih cepat lagi. Atau dibandingkan orang yang sama, hanya dengan makanannya tanpa olah nafas, Anda dengan makan obatnya plus olah nafas. Ya, semuanya bisa diadu, bisa dibuktikan. Kalau ilmiah itu bisa dibuktikan dan bisa diduplikasi. Kalau enggak, Wim Hof bisa ke kutub, pakai celana kolor, ngeligo. Orangnya sakti. Bukan sakti. Semua murid Wim Hof, bisa mandi air es, pergi ke kutub yang minus 27 derajat tanpa baju, ngeligo, celana kolor, naik gunung. Berjam-jam, Kagak batuk, kagak pilek, kagak kedinginan. Karena olah nafas kita bisa atur. Mau rasain sejuk atau panas. Maka nanti waktu olah nafas batin, pikiran kita belajar sampai di situ. Saya mau merasakan ketenangan supaya hormon serotonin saya banyak. Serotonin saya banyak. Metabolisme tubuh tidur saya tidur diatur diatur oleh hormon serotonin. Involved satu nggak sampai ke situ harus involved mindful atau KPSK, mbsr metode mbsr bisa mengatur serotonin. Orang kanker, PH-nya udah, makanya udah, tidurnya nggak juga bener, ya nggak sembuh juga. Makanya seluruh modul ini nggak bisa dicomot satu untuk menyembuhkan apa, comot satu menyembuhkan apa, nggak bisa begitu. Semuanya dibutuhkan. Anda masuk ke grup kanker saya, ini nggak dibahas lagi. Yang dibahas, jus ini, jus itu, makan ini, makan itu. biar ya, kagak sembuh juga ya, kagak sembuh. nggak masuk enggak masuk pelajaran olah nafasnya. Ya, jadi semuanya terkait ya. Makanya harus masuk grup pola hidup sehat, nanti kelanjutannya masuk WA grup kanker, WA grup diabetes untuk bahas soal makan minumnya. Balik lagi ke olah nafas di bawah 2, saya putar lagi lanjutan videonya ya. Why is this so important to the method?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 This was shown in the Radboud study, where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each. Nah, ini kalau Wim Hof 2 yang kita hari ini mau praktek, itu tiga read. Jadi setelah tarik nafas 45 kali kita tahan nafas, gitu ya. Maka saturasi turun, misalnya dari 100 ke 80. Nanti kita tahan nafasnya lebih lama lagi, gitu ya. Bisa turun sampai 75an. Yang ketiga, ya biasanya kalau masih pertama masih 80an. Tapi kalau anda mau tariknya tahan nafasnya bukan 60 detik, sekuat-kuatnya, gitu ya. Bisa turun sampai 40-50. Tapi kalau yang baru pertama kali jangan, ya cukup 40 detik, 50 detik. 60 detik. Itu pun yang enggak kuat, sekuatnya lalu segera tarik nafas, tahan lima detik gitu ya. Jadi, nah, tapi makin lama akan makin rendah karena emang nahannya uh, diperpanjang ya. Ini, nah, apa yang terjadi gitu ya? Round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home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 Analisnya itu menghubungkan ilmu hipoksia yang memenangkan Nobel. Jadi ada tiga ilmuwan mengemukakan teori hipoksia. Lalu teori hipoksianya ini digunakan oleh analisnya, menghubungkan antara teori hipoksia, apa yang terjadi kalau tubuh hipoksia sengaja bervariatif, Ya, tapi sengaja bukan karena kena COVID lalu saturasi turun. Itu berarti saturasi turun karena sakit. Kita tidak sakit, tapi kita berlatih. Ya, bahkan tung desem saat kena COVID, anda bisa ketik di YouTube, ya tung desem sedang olah nafas Wim Hof 2 saat sedang COVID. Dan dia bersaksi bahwa saya saturasi naik cepat sekali dengan metode ini. Dan dia sembuh, gitu ya. Tentu sembuhnya juga karena yang lain, vitamin segala macam. Tapi ada YouTube-nya waktu Tung Desem termasuk memperkenalkan Wim Hof. Karena Tung Desem followernya jutaan sehingga Wim Hof akhirnya dikenal di Indonesia lebih luas lagi. Ya termasuk saya, gitu ya. Tung Desem sudah ngerti duluan. Jadi metode Wim Hof di mana kita hipoksia secara sengaja terkendali itu seperti orang belajar menyelam. Menyelam tidak terkendali namanya orang tidak bisa berenang, nyemplung air. <laughs> Jadi tentu berbeda. Nah, masih banyak lagi sebenarnya apa yang terjadi dengan Bimbo saya putar satu lagi video secara singkat. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya, putar videonya pelan-pelan apa gunanya Bimbo 2. Kalau teman-teman membaca link-link yang saya berikan tapi kok bahasa Inggris Pak? Gampang. ya. Link-link yang saya berikan itu artikel link-link yang saya sudah post di BA Group, tinggal diceklik nanti muncul fitur terjemahkan. Cek-klik lagi, bahasa Indonesia. Maka semua artikel di Google, artikel manapun juga, sekarang HP kita smartphone. Namanya smartphone, dia cerdas. Bisa menerjemahkan jurnal, artikel, tulisan, posting, majalah, dari manapun di dunia ini menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi bisa teman-teman, kalau nggak ngerti caranya gimana, caranya gimana, panggil anaknya SMP atau SMA, mereka lebih pinter soal seperti seperti itu. Ya, hal seperti itu juga enggak usah ditanyakan ke saya. Gitu ya, Pak, ini caranya gimana ya? Tidak semua hal Anda harus tanyakan ke saya. Sering kalau yang bertanya begitu ya langsung tak direct wa Mohon maaf karena memang tidak semua hal hanya harus tanyakan ke saya ya. Yang orang lain tidak jawab aja nanti saya jawab. Yang anaknya bisa jawab tanyakan ke anaknya aja ya. If going to flare as the bits of and introduce them into someone's body. In all likelihood, the person's immune system is going to flare as if it's under attack. As harmless as dead bacteria might sound, the body will still react as if it's being invaded. These dead bits are also known as endotoxin and are a major red flag for the immune system. When your immune system does find endotoxin in the body, it will trigger the release of different proteins and physiological changes will make a person feel sick. Symptoms such as fever, nausea, headache, shivering are caused by your immune system gearing up to fight off infections. This is known as the innate immune response. It's fantastic, you can take any person, inject them with endotoxin, and watch them feel terrible for a short while. And that's what scientists at Radboud University did with over 100 people, mapping out a predictable innate immune response. Now, it wasn't believed that one could voluntarily influence the innate immune response, but that's exactly what happened when scientists at Radboud injected Wim Hof with endotoxin. Using the breathing method he developed, he was able to dampen the immune response to the endotoxin's presence By flooding himself with adrenaline and stimulating the release of a key messaging protein interleukin 10 this was achieved through voluntarily influencing the autonomic nervous system the same system that beats your heart remembers to breathe for you and prepares you to fight or fly in the face of danger a system that for all intents and purposes should not be controllable because if we did have control over this system we might forget to breathe or beat our hearts because we were thinking about cake yet this is exactly what happened in the case of wim Hof. Voluntarily flooding his body with adrenaline deliberate influence over his autonomic nervous system So what should be done the possibilities that Wim Hof had different genetics from the average person giving him the unique ability to withstand the endotoxin So a larger test was needed with more participants performing the same techniques designed by Hoff 30 healthy male volunteers were gathered 18 of whom would be trained by Wim Hof and the other 12 to control okay tablet. saya stop aja nanti saya lanjutkan intinya adalah Sistem imun yang berkembang luar biasa ketika orang latihan olah nafas Wim Hof dua, ya Wim Hof dua. Sekali lagi, Wim Hof dua jadi Wim Hof satu adalah pendahuluan persiapan untuk masuk di Wim Hof dua. Jadi, nah sekarang kita langsung praktek ya. Nanti setelah praktek, saya akan menjawab uh, pertanyaan ya. Kita praktek. Of 2 tarik lewat hidung keluar lewat mulut ya tarik lewat hidung keluar lewat mulut 45 kali yang terakhir tarik pelan-pelan tahan lalu buang habis sampai habis tahan sekuatnya kita tiga ronde ya 4 tahan 40 detik lalu 50 detik lalu 60 detik saya sudah siapkan audionya sehingga saya juga akan praktek bersama ya nanti rekaman angkatan sebelumnya saya post di WA group ya karena untuk mengpost yang sekarang butuh waktu. Kita saya nyalakan uh, laptop saya bersama di saat Oke, okay. nah kita akan praktek. Nanti teman-teman kalau sudah praktek ya nanti saya berikan audionya saja di WA group Limbaw 2 ya. Saya cek saturasi dulu, kita mulai dengan berapa. Kalau banyak bicara, nafasnya nggak teratur, maka saturasi saya 97, ya. Nanti bisa dilihat, ya. Juga ngomongnya semangat banget, habis minum kopi, denyut jantung 100, -an. tapi nanti bisa turun ke 80 denyut jantungnya, dan saturasinya nanti naik ke 100, ya. Kita mulai saja e, praktek kita pagi hari ini.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 Mau tetap senyum, tahu lemas, pulang belakang posisi uh, tegak, lepaskan ya kita selesai. saya, lihat saya turun tadi sampai 83. puluh tiga ya segera masuk red yang kedua terlepas jeda nafas, ya, nafas segera naik lagi sejauh nah, delapan sekarang udah sembilan tujuh pakai istirahat satu menit karena ya, istirahatnya itu dipakai sebenarnya nah, nafas dalam-dalam itu istirahat ya tarikan nafas pelan-pelan naik 98 lagi sampai dari delapan tiga naik belas ya, seharusnya saturasi sudah top 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit kita mulai olah nafas yang kedua, nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik sekarang 100% strong ya. nafas kelihatan yang pertama. sekarang dalam sudah 100% tarik nafas, nafas lepaskan Tarik napas dalam-dalam, lepaskan. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan. Tarik lewat hidung. Sambil dong. saya bicara satu, satu 100 seratus. Dihulih buang lewat mulut. Jadi setelah melewati tahana selas, paru-paru menyerap lebih buang optimal lagi. Kalau Tahari tadi pertama saya belum 100, sekarang saya enggak olah nafas saja 100. Lepaskan. Nanti kalau turun lagi saya tarik nafas dia seratus lagi. Nafas dari Tuhan. Jadi begitu mengalami turun saturasi tadi, sembuh. maka itu dengan kehidupan cepat jadi seratus. Memulihkan saya nafas kehidupan, memulihkan saya nafas kehidupan, regenerasi sel terjadi, nafas kehidupan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 Nafas kehidupan menyembuhkan. Nafas kehidupan menyehatkan. Nafas kehidupan saya pulih. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan sembuhkanku. Nafas kehidupan pulihkanku. Nafas kehidupan.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 dua ya kita satu kali lagi cukup tiga hari ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali eh, latihan ya mulai aja dengan tiga rit dulu nanti empat rit nanti lima rit nanti empat rit seberapa waktu yang ada dan seberapa eh, itu kuat ya. kita mulai yang saya post dulu sekarang saya sudah kembali ke 99, puluh sembilan sekarang saya sudah kembali ke 100. ya dengan waktu lepaskan, saya pakai tahan ya. saya tadi salah audionya begitu tahan selesai langsung lepaskan, tahan 10 detik ya. Tapi mau langsung pun, saya lihat sekarang saturasi sudah kembali ke 100 jadi bisa dilihat teman-teman waktu rate yang pertama saya tarik nafas 45 kali bahkan belum seratus, tapi 99 Begitu selesai rate pertama yang tahan 40 detik, maka dengan tarik nafas beberapa kali udah 100% Demikian juga sekarang ya. Makan ngomong aja masih 100%. karena waktu paru-paru itu saturasi itu kekurangan oksigen tubuh kita namanya paru-paru ya seluruh tubuh kan tadi rate yang pertama saya turun sampai 83. rate yang kedua tadi saya turun terendahnya tujuh tiga ya begitu kekurangan maka paru-paru menarik lebih efektif sampai sekarang ini seratus terus, ya nanti kalau olah nafas apalagi, ya jadi bisa bertahan 100% persen itu cukup lama, apalagi kalau nanti enam rate, apalagi nanti dua rate. Anda bisa satu jam saturasi 100 tubuh alkali karena adanya oksigen. ya. Kalau tubuh alkali pakai di atas 8 karena adanya bakteri, namanya alkalosis, itu penyakit. ya. Oke, kita lanjutkan, red yang ketiga. Tiga, metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas, selama satu menit yang tidak kuat, jangan dipaksakan, pas nggak kuat itu mau 15 detik mau 10 detik ada rasa nggak kuat tarik nafas terus tahan lima belas detik lima ya. belas detiknya dia terus sendiri aja kira-kira lima -kira belas sampai dua puluh ya tak bisa menghitung dalam hati. Kita mulai yang ketiga tarik nafas dalam dalam lepaskan tarik nafas dalam dalam lepaskan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 Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan. menyembuhkan ke sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit dengan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan, hmm. tarik nafas, saya sehat, tarik nafas, saya kuat, tarik nafas, saya sehat, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, pulihkanku, nafas kehidupan, rekenasi sel.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 dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas. Tahan 15 detik. lepaskan ya kita selesai latihan <SILENCIO> Ya, dikembalikan ke 100% lagi saturasinya, baru berbicara Ya, tahan nafas, saturasi turun, tadi yang ketiga juga 74 Saturasi sampai 74 Kalau enam kali, nanti bisa teman-teman melihat, saya saturasi turun sampai 60 Kalau 12 read, nanti sampai oximeternya mati Karena oximeter ini, yang bisa 2 digit ya. Oksimeter yang seperti ini, sebentar saya punya dua, saya punya tiga oksimeter yang seperti ini, ya ini oksimeter yang hanya bisa 99, karena angkanya cuma dua, ya ini saturasi masih 100% terus, malah udah nafas biasa seperti sehari-hari. Bisa dibayangin kalau sehari-hari saturasi 100%, persen, pentok. Idealnya saturasi ya pentok. pH idealnya darah ya darah tujuh koma di atas 8 disebut alkalosis, sampai 8 masih wajar, tapi 8 sesaat karena olah nafas gak masalah, nanti akan turun lagi, ya sehingga nanti bisa tes di lab, pH darahnya udah ideal. Jadi kalau oximeter yang ini hanya bisa 99, karena lampunya cuma dua kalau ini bisa 100%, tapi ini sering 60 atau 59 udah mati, karena memang dirancang tidak sampai serendah itu, ini bisa sampai 50% oksimeter ada beberapa yang kalau 892 udah bunyi didit didit didit apa itu alarm bahaya bahaya bahaya pasang tabung oksigen gitu ya tapi itu kalau orang sakit asma sesak nafas covid ya atau susunan dua kenapa bunyi dokternya datang pasang tabung oksigen makanya beberapa alat yang baru dibeli biasanya ada bunyinya kalau kalau 92 udah bunyi didit didit didit gitu. Nah ini tadi 74 ya, kita seger-seger aja. Bahkan setelah 74 turun, atau setelah 80, kalau kita tarik nafas beberapa kali, 100%. Maka kalau teman-teman punya alat oximeter itu bisa melihat sendiri. Udah nafas, kita udah 1. Sampai 200 kali ada yang belum bisa, saturasi 100%. Tapi nanti makin lama makin cepat biasanya. 200 kali baru 100, atau 99, nanti 150 udah bisa. 100 udah bisa. 50 sudah bisa saturasinya 100%. Menariknya begitu Wimbor 2. Tadinya 50 baru bisa 100%. Tapi butuh tahan nafas tahan, terus tahan nafas. enggak sampai 50. 15 10, kali 100%. Karena tadi seperti saya jelaskan di depan, ketika tubuh ini saturasinya kurang, tubuh ini berpikir, eh paru-paru kerja lebih keras. Oksigen kurang tuh. Cepat, cepat, cepat. 100 gitu ya. Nanti lama-lama jadi dilatih, kayak paru-parunya itu olahraganya, paru-paru ya olah nafas. Dan saya terheran-heran, dokter yang menangani saya aja, bukan menangani ya, tapi saya mengantar mertua, cerita jatuh lima tahun lalu, enam, enam tahun lalu, mertua saya dipanggil Tuhan Oktober tahun lalu, dan sempat di rumah saya kan lima- enam tahun. Enam tahun lalu datang ke rumah saya minum obat diabetes, obat kolesterol, obat tidur, obat darah kental, Uh, sampai 16 butir obat diabetes lepas obat kolesterol lepas obat tidur tiap hari kalau nggak minum obat tidur minum itu ya lepas nanti ada juga teman-teman akan lepas obat ya maka tagline saya apa sehat tanpa obat bahkan gavila kanker stadium 4 aja nggak mau nggak radiasi nggak operasi sembuh di scan pet scan bersih ya jadi tapi metode Wimbo II, kembali ke Wimbo II tadi, kita bisa melihat, begitu kita tahan nafas, ya, setelah itu, seketika, 15 tarikan, 10 tarikan, saturasi 100. Nah Kalau ini sering-sering, nanti lama-lama, ya seperti saya, saya pernah paru-paru bertahun-tahun. Sehingga waktu saya nantar mertua saya ke dokter untuk terapi, dicek juga, saya ikut tes dong saturasinya. Dokternya malah bilang saya, "Pak, Bapak ke dokter paru-paru deh." Kenapa? "Bapak ini kalau setiap kali datang ke sini saturasi 90 95, emang kenapa? Di bawah 95 itu nggak sehat. Di bawah 92 tanpa pasien nabung oksigen. Bapak ini di 94 95 gitu." Kalau saya bilang, "Saya emang paru-paru tapi dulu udah sembuh." Ya berarti ada ada bekasnya, ada bercaknya. Disuruh ke dokter, saya ke dokter, dokter. Sampai akhirnya ketika ke dokter yang sama, tes saturasi saya, lupa, Pak, Kok bapak sekarang 199, olah sih ya kan, nggak perlu bayar, nggak ya, usah ke dokter. paru paru pulih lagi. Padahal saya tuh paru-parunya SD dan sering nafas pendek, nafas susah. Jadi saturasi 95 itu sampai tahun lalu. Saya olah, saya olah nafas bukan pakar ya, saya belum lama kok, belum ada dua tahun. Tapi ketemu belajar, saya belajar habis habisan. Saya segera sesuatu, proses kerja habis habisan. Lalu praktek untuk diri sendiri, ngajak temen, ngajak keluarga, ada dampaknya, saya bagikan ke semua orang, dan makin semangat ketika orang saya Pak saya lepas obat tidur, Pak seger saya sembuh, Pak saya kanker kayaknya bakal nggak jadi uh, kemo nih, karena tadi tumornya bukan kanker, tumor. Sebesar jempol di sini melendung, sekarang udah kempes, sekarang udah satu beras, apalagi ketemu orang-orang yang bukan ikut saya, ya, ikut orang lain, olah nafas, dan tidak jadi kemo tidak jadi radiasi. Wah, makin saya bikin semangat sampai bikin WA grup khusus cancer. ya. Mudah-mudahan mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti Gafirla, Titipus, Puspa Ibu, Trima, Aris, Bekti, ya, yang sembuh dari kanker tanpa harus kemo dan radiasi. Minimal kemo radiasi, lalu nggak kambuh lagi. Karena banyak orang kanker dua tahun kambuh lagi. Nah, itulah Gavrila. Ya, Kanker, kemo, kepenang, habis satu miliar lebih. Karena kan radiasi, kemo, itu kan panjang prosesnya. Apalagi ke luar negeri, nginepnya, hampir satu miliar lebih. Sembuh, sembuh. ya Ya, sembuh lah. Dua ya, tahun kamu lagi, stadium 3. Kemo lagi, ratusan juta lagi, habis satu miliar lagi. Sembuh, sembuh. Dua tahun kamu lagi, udah habis dua miliar lebih, capek, capek bayar. Capek di kemo, rambut rontok, tubuh kosong, gedebuki. Tapi kabo yang terakhir, stadium 4. Dia berkata, aku capek kemo, capek bayar Tuhan. Kalau mau mati-mati, kalau mau hidup-hidup, tapi saya nggak mau pasrah begitu saja. Saya mau makan sehat, diet sehat, olah nafas sehari tiga jam, itu ya sembuh. Diperiksa dokter bersih kankernya. Jadi pertemuan saya dengan orang-orang yang sembuh lewat pola hidup sehat, saya bukan penyintas kanker, saya penyintas diabetes. Sembuh juga, lepas obat, lepas insulin. Dan saya ketemu sekarang orang-orang, Pak Waworuntu lepas obat, lepas insulin. Malah beliau udah lebih lama dari saya, lepasnya puluhan tahun. Saya baru 2009 pola hidup sehat, 2010 saya lepas obat. Pak Waworuntu lebih lama lagi. Tapi saya ada kasus kabuhnya. 2010, 2010 saya lepas obat, 2017 saya kabuh lagi, karena makannya mulai tidak ketat lagi dietnya, kabuh lagi. Tapi tahun ini lepas obat lagi. Jadi... Tidak ada kata terlambat. Umur saya sudah 60 tahun. malah rambut saya tunggu lagi. Olah napas, <laughs> karena rontok rambut bisa karena stres. Nah, olah nafas menyeimbangkan hormon. Hormonnya diseimbangkan, kerontokannya berhenti. Paling nggak tunggu sedikit, ya nggak sampai banyak juga. Tapi sudah kayak disebut Prof. Jarot <laughs> Saya dipanggil Profesor Jarot <laughs> Oke, saya akan baca pertanyaan. Kalau masih ada saya tahan 60 detik saturasi 69 Oke yang penting cepat naik ya bawahnya berapa enggak masalah ada yang bawahnya saya coba turun sampai 90 ya buangnya nggak habis ya kan buangnya nggak Cuma itu pun nggak habis juga ya kalau buangnya cuma ya turunnya 90 nggak apa-apa ya pelan-pelan aja Maksudnya buangnya cuma jadi ya, nahannya lebih kuat ya buangnya makin banyak ya tentu lebih pendek supaya mencapai hipoksianya tuh enggak lama-lama banget. Sebenarnya itu aja sih. Pak, kalau buangnya cuma, boleh nggak? Boleh aja. Tarik nafas, lalu buang. Stop. Ya, dua menit, enggak masalah. Nahannya itu sekuatnya berapa, sampai enggak kuat, lalu tarik. Tapi kalau punya oximeter, lebih terukur ya. Tadi kayak geliang gitu waktu 70. Nah, nanti lain kali hati-hati. Kalau wing ini sebenarnya enggak usah pakai tutup mata ya. Yang mau doa boleh. Kalau nanti yang harus tutup mata itu waktu olah nafas, modul main fokus. Vim Hof 1, Vim Hof 2, enggak usah pakai tutup mata, pasang oximeter, lihat saturasi berapa untuk berjaga-jaga. Nanti Vim Hof 3, metode mind focus, nggak usah pasang oximeter. ya Karena nggak ada metode tahan-tahan nafas. Kalau pasang oximeter, malah nanti saturasi berapa ya, berapa ya. Karena tujuan metode 3 selanjutnya itu untuk olah hati, olah pikir. Jangan mikirin saturasi, jangan mikirin pH. Tapi kali ini boleh Vim Hof. Sebelum olah nafas, kencing, Urinnya berapa? Sesudah jadi berapa? Jadi nggak ada namanya. Ih, ikut olahraga Pak Jarot jadi enak loh badan. Enak itu sugesti, enak itu perasaan, enak itu nggak terukur. PH berapa? Jadi berapa? Gitu kan? Minum obat tidur lepas obat. Gitu. Itu baru saya dapat capri gitu semang. pas rasanya badannya enak. Gitu. Enak makan, makan daging juga enak. Gitu ya. Dicium juga enak. Jadi indikatornya adalah yang paling gampang, ya saturasi dalam alat saturasi ini juga ada denyut jantung nah pH sekali lagi pH darah itu tidak sama dengan pH urin tapi kita mengambil jalur indikasi ya mengindikasi jadi tidak sama betul nggak sama ya mengindikasi kalau mau mau lab tiap hari <laughs> ya mari cek pH darah terus nggak usah sebulan sekali cukup apalagi waktu cek di atas tujuh ya udah nggak usah pusing soal pH meter ya kan tapi kalau anda punya pH urin 5,5, 5,2, nah, itu kan sampah, ya pasti asem, darahnya belum tentu, tapi kalau sampahnya asem, nyuci baju, buangannya kotor banget, lagi bagaimana bajunya, tapi kalau orang saya dulu pH diabetes, pH urin saya bangun tidur 5,6, 5,8, enggak minum obat, enggak minum suplemen untuk naikkan, ke. bahkan saya enggak minum air alkali, ngapain mahal-mahal beli, Ya, Kecuali duitnya banyak berlimpah ya silahkan lah. Kalau saya ya minum minum air sumur yang direbus atau air sumur yang masukkan ke alat untuk penjernian itu udah minum itu aja murah. Kalau pakai itu aja tubuh saya bangun tidur 7,3 ya. Urinnya sampahnya aja 7,3 gitu kan. Dan berikutnya ya sembuh gitu ya. Rambut rontok berhenti rontoknya. Syukur nanti tubuh lagi. Tubuh alkali lepas obat ya pak dengar jantung saya paling tinggi 79 masih dapat tas normal 60-100 bangun tidur bisa 65-60 jalan kaki 70 lari-lari pelan 80 lari kenceng 90 lari cepat 100 treadmill 110 gitu ya tapi dalam kondisi duduk tenang baca buku 70-80 itu ideal 70-80 ya sampai 100 masih boleh kalau Anda habis minum kopi banyak mikir ya, kaget khawatir duduk, duduk, duduk gitu pasti ya tapi dalam kondisi santai 60-100 ini batas karena batasnya 60-100 berarti idealnya 70-80 gimana kalau di bawah gimana kalau di atas ikuti modul selanjutnya saya ajari ngatur denyut jantung namanya aritmia denyut jantung nggak teratur ketinggian duduk-duduk otomatis tekanan kalau jatuhnya tinggi, penduduknya kencang banget. Otomatis biasanya juga tekanan darahnya tinggi. Pak, denyut jantung saya pelan, tapi kok tekanan darahnya tinggi? Berarti sempit. Ya, Mempunyai pelan-pelan tekanan tinggi, gimana mempunyai kencang? Setruk. Semuanya bisa sembuh. Semuanya bisa sembuh. Kita atur dari makannya, tidurnya, tapi olah nafas ini modul dasarnya. Nanti anak anak semuanya berkaitan. Tapi cuma olah nafas, yang nggak sembuh. ya. Coba simak modul regenerasi sel di grup sudah saya pos uh, sesi satu pembukaan regenerasi sel. Jadi kan kita ini nggak pakai pembukaan ya hemat waktu karena grup berikutnya orang yang minta minta sembuh banyak banget ya ya di tempat lain bayar seratus ribu anda gratis pelan harus bayar sebulan berapa cowok kalau tiap kali semu seratus ribu <laughs> atau ada ikut onsite pelatihan lebih mahal lagi ya belum lagi tiap kota ada ya. Maka uh, soal tidur nanti baca di modul deep sleep ya. walaupun nanti ada modul kita sendiri Tapi nanti soal tidur saya post duluan aja. Tak kasih link YouTube-nya. Di, silakan didengarkan ya supaya anda lepas obat tidur ya. Kebanyakan obat ya ginjalnya nggak bagus. Kalau cuma diabetes gitu ya minum obat diabetes ginjalnya nggak rusak. Tapi kalau udah diabetes susah tidur. Selain diabetes merempet kolesterol, asam uratnya juga naik. Gara-gara diet tertentu. Wah makanya obatnya makin banyak ya ginjal Anda rusak. Makanya yang bisa dilepas dengan cepat itu ya insomnia ya, darah tinggi, tinggi, jantung ya, diabetes mungkin belakangan karena agak agak jalur sembuhnya panjang. Olah nafas buat regenerasi sel seperti yang ter saya terangkan dalam modul pembukaan ya. simak modul pembukaannya. Ya. Jadi, ya kalau waktu olah napas 60 70 nggak masalah ya. Kalau napasnya kan nggak termasuk orang kayak olahraga. Anda masih di 60 100 masih bagus ya. Kalau di atas seratus itu hati-hati, di bawah 60 hati-hati, ya. Jadi pH urin bangun tidur lima olah nafas 6,7, tuh naik satu poin, ya. Apalagi sehari tiga kali, udah, berarti hariannya rata-rata udah sekitar 7, udah bagus, ya. Dengan cepat, masalah pH selesai dalam satu minggu. Nah, Dokter Badro bilang kalau orang minum pesa kanker itu tiga bulan mati kankernya, ya. Karena kanker itu ketika lingkungannya alkali dia akan mengerti dia akan mati. makanya enggak berkembang biak. Linguanya asem. Kenapa sih orang diabet komorbid virus Covid? Karena orang diabet itu cek cari orang diabet suruh kencing tes pH-nya. Ya. Apalagi bangun tidur pasti di atas 6, di bawah 6. Itulah kenapa orang diabet itu komorbid. Orang paru-paru kenapa komorbid gitu ya? Karena pH-nya rendah. Sedangkan virus hidup di bawah 6,5. Apalagi di bawah 6. Ya, termasuk COVID. Tapi orang COVID, kenapa olah nafas sembuh? Karena begitu olah nafas, pH-nya naik, pH darahnya. Jadi virus itu berkembang. Tapi virus juga mati, pH di bawah 3. Makanya di lambung waktu makan, kita makan, supaya patogen mati, sebelum masuk ke usus yang lain-lain, di pintu gerbang pertama, di lambung, di lambung, lambung produksi asam lambung, ACL asam lambung itu tujuannya supaya di dalam lambung pH-nya 2,85 bakteri mati itu. tapi kan ada yang masuk nggak lewat mulut ya. atau dia nggak mati misalnya sempat dorman, tidur lalu nanti di darah dia hidup lagi nah di darah tidak akan dibikin, <laughs> pH dibikin 3 pH-nya dibikin 7,3 sampai 75 lewat mekanisme metabolisme, disaring asamnya dibuang Dikinjal disaring, buangnya lewat urin. Maka urinnya asem Makin banyak, makin banyak sampah yang dibuang, ya, ya makin asem lah kencingnya. Sampai akhirnya metabolisme kita bagus, nggak banyak sampah. Ya, protein metabolisme jelek, lemak metabolisme jelek, karbohidrat metabolisme jelek, karena dalam tubuh kita sudah ada metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme ini itu. Nah, sampahnya itu semuanya dibuang lewat mana? Ya, BAB dan kencing. Makanya kencingnya itu, pH-nya asem, mengindikasi metabolisme yang tidak, banyak yang tidak benar. Nah, metabolisme itu diperbaiki lewat pola hidup sehat. Pola tidur, pola makan-minum atau diet, makanan yang sehat itu obat, makanan yang salah itu racun, pola nafas. Ya Lanjutkan terus nanti pembelajarannya, karena kita baru di dua. Ya Terakhir, saya baca pertanyaan dari direct message. Pak, tadi waktu tahan nafas yang kedua, tapi setelah itu saturasi naiknya lambat. Setelah sampai 97 turun lagi 94 lalu kesemutan. Lalu hit rate 88. Hit rate nggak masalah. Nah, saturasi turun lagi. Ini dia harus latihan lagi Wimprov satu. Nah, lalu Wimprov 2-nya tahan nafasnya, jangan dipaksakan. Supaya kalau udah turun misalnya sampai 70 sampai 80 naik ya. Ya, naiknya tuh fluktuatifnya ya 198, 198 ya. Nah kalau naik turun gimana? Kadang-kadang selama ini Anda itu mungkin naik turun. Cuma kan kita nggak pernah ya selama ini pasang oximeter itu, kalau ke dokter aja deh. Dokter cek saturasi, dilihat, tung-tung-tung-tung. 96, catat dicopot, dimatikan. Coba Anda nggak usah olah nafas, pasang 10 menit. Kalau stabil bagus. Tapi kalau ada pasang oximeter nggak ngapa-ngapain, ya nafas nafes biasa aja, sambil ngetik, kita sambil ngapain, sambil baca koran, pasang, lihat, gitu. Kalau naik turun, naik turun, nah itulah selama ini kita nggak pernah perhatikan yang ngapain pasang oximeter sampai 10 menit. Apalagi kita bimbof gini kan 30 menit, maka saturasinya ternyata naik turun. Sebabnya bisa banyak, aliran darahnya nggak lancar, naik turun. ya Atau memang paru-paru kita bermasalah, naik turun, tapi Apapun penyebabnya, berita gembiranya adalah sembuh. Dengan lewat olah nafas, orang yang saturasinya fluktuatif, sembuh. Nanti pokoknya kayak saya aja deh. pasang minimal sembilan 98 Karena dulu saya berangkat di 95-94. Beda sama anak saya, mau usah pakai olah nafas, bangun tidur, kapanpun juga. nak tes, 99. Tarik napas sebentar, 100. Karena <laughs> anak saya pengelolaan diving, pajak tebing, jalan kaki, dia sehat banget. Bahkan kena Covid enggak pernah divaksin kena Covid Delta. Bung. Ya sembuh juga itu anak. Belum pernah dipel, belum pernah divaksin waktu kena Covid Delta. Tapi teman-teman yang saturasi fluktuatif jangan khawatir. Justru untuk itulah olah nafas akan membereskan masalah itu ya, termasuk denyut jantung yang tidak teratur aritmia. Saturasi yang fluktuatif itu makanan gampang, misalnya makanan ringan ya. E Diabet seperti, seperti saya, itu kisah sembuhnya sedikit sekali. Karena proses sembuhnya itu harus menyembuhkan pankreas. Ada juga orang diabet, pankreasnya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah resistensi insulin. Wah, ini membetulkan metabolisme tubuh. Ini susah, lama. Tapi kalau cuma GERD, udah, begitu alkali sembuh. Nggak bisa tidur. Orang bisa tidur, jadi gampang. Saturasi 100, bisa ngantuk. denyut jantungnya diturunkan, jadi ngantuk. Jadi mau tidur, gampang. menurut ikut modul. Bisik breathing udah sembuh, gitu ya. langsung bisa tidur. Apalagi ikut modul deep sleep, ya, gimana mengatur pikiran juga masuk. Nanti saya post duluan yang deep sleep, tidak usah urutan modul, ya. Itu nanti saya akan masukkan di depan juga diet, ya. Anda bisa simak-simak genomic -simak diet, karena makanan yang tepat itu obat. Memang penyakit munculnya dari mana? Darah tinggi, darah tinggi. gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi masuknya dari mana? Wah, saya kemarin berenang pak, kayaknya masuk dari air. <laughs> ya, maksudnya dari mulut Saudara ya. Kolesterol, asam urat, diabetes itu maksudnya gula dari mana? Dari mulut gitu. Ya. Makanya yang diatur mulutnya gitu ya. Olah mulut itu yang paling susah. Tapi sebelum itu ya kita olah nafas dulu. Karena dengan bernafas kita bisa atur lepas glukus atau simpan glukus ya. Nanti bertahap satu demi satu. Kalau semuanya diajarkan seketika ada mabuk ilmu, malah pusing ya. Oke, karena waktunya kita cukup kita selesai sampai jumpa minggu depan. Nah, Masalahnya karena jadwal yang berubah-berubah, jadwal saya itu padatnya minta ampun, maka grup ini tadinya kan Senin malam, sekarang jadi Sabtu pagi. Nah, mungkin ada yang nggak baca WA grup, jadi yang ikut jadi sedikit. Atau kalau karena ada kegiatan, ya nanti rekamannya saya upload. ya. Minggu ini saya liburkan tiga angkatan. Jadi ada enam angkatan sekaligus. Makanya workshopnya itu Sabtu pagi, Sabtu jam sarang, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam. Maaf, lima angkatan. Serentak sehingga workshopnya ada jamnya sabtu pagi sabtu yang seperti ini jam kedua sabtu malam minggu malam senin malam dua saya liburkan ya karena jadwal saya ampun ampun bulan Juli ini saya akan roadshow di delapan kota maka saya nggak tahu nanti ya workshop pagi hari masih bisa jalan apa nggak saya akan umumkan tapi juga termasuk workshop begininya saya korbankan beberapa angkatan yang sudah lama ya yang ini harusnya senin malam saya majukan ke sabtu karena termasuk baru supaya segera selesai modul modul regenerasi sel bibob 1 bibob 2 ya autonomic nervous system saya udah post jadi ini sebenarnya yang dasar itu 4 ya regenerasi sel bibob 1 bibob 2 autonomic nervous system nanti yang ini ya kita boleh juga ada tanya jawabnya begini namanya workshop tapi rekaman yang dulu, dulu saya post juga jadi ikut boleh nggak ikut ya dengarkan rekamannya nggak masalah ya Makanya, kalau yang metode berbayar, nggak ada rekamannya. Nanti orang nggak mau bayar lagi. Tiba-tiba saya datangnya sih gratis, ya. ya Oke, okay. sampai jumpa minggu depan. Tanggal dan harinya, tunggu DBA grup karena ada kemungkinan berubah hari, berubah jam, sehubungan dengan roadshow saya di bulan Juli sampai 8 kota. Ya, patutnya minta ampun, tapi saya akan tetap adakan workshop berapapun yang bisa ikut, ya. Paling enggak. Dengan workshop begini, sebenarnya mengerti lebih jelas ya, karena ada tanya jawabnya, ada Q&A-nya. Sedangkan di Bu grup dibikin di searah, enggak bisa tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi.